5 fakta tentang balapan MotoGP Mandalika 2022: 1. Miguel Oliveira menangkan MotoGP. Sosok Miguel Oliveira ramai disorot pada MotoGP Mandalika 2022. Pasalnya, beliau berhasil tampil ciamik pada balapan yang berlangsung pada syarat bahasa ini. Hanya memulai balapan berdasarkan posisi ketujuh, pembalap KTM Red Bull itu berhasil keluar menjadi penengah. Sebelumnya sosok Oliveira sendiri tidak ramai dikoritkan sebagai pemenang. Sebab pembalap dari Portugal ini gal bersinar pada MotoGP Qatar 2022. Namun, Oliveira berhasil bangkit dan menulis sejarah baru pada sirkuit Mandalika. Dia sebagai pembalap MotoGP pertama yang menang pada sirkuit Mandalika. Hasil ini tidak hanya membawa Oliveira mengukir sejarah baru. Dia pula mengambarkan diri sanggup menaklukkan sirkuit-sirkuit baru pada MotoGP. Sebelumnya beliau melakukannya pada sirkuit Algarve dan MotoGP Portimo. 2. Terdapat 100.000 penonton Fakta menarik lainnya datang dari penonton. Balapan MotoGP pertama di sirkuit Mandalika berlangsung sangat menarik. Karena banyak sekali penontonnya, MotoGP 2022 Mandalika menarik banyak penonton langsung ke sirkuit dan tercatat mencapai 100 ribu. Angka ini berdasarkan seri MotoGP Man, Dalika 2022, 3. Mark Markway alami kecelakaan. Fakta balapan MotoGP Mandalika 2022 berikutnya datang dari Mark Marko. Karakter pembalap ini paling banyak mendapat perhatian karena kejadian tak terduga saat sesi pemanasan sirkuit Mandalika 2022. Pada sesi pemanasan pagi ini diketahui Mark Marquez mengalami kecelakaan dan terjatuh di sepeda motor. Dia harus dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Setelah membalut tangannya dan kembali ke sirkuit Mandalika, Mark Marquez juga dinyatakan absen. Dia dinyatakan tidak memenuhi syarat dan menderita garotak. Tak ayal, situasi ini akan membuat sedih para penggemar Marquois yang telah menunggunya di Mandalika. 4. Presiden Jokowi yang memberi tropi Yang sosial di Mandalika 2022 pada balapan MotoGP. Pasalnya, Prey Podium akan menerima piala langsung dari Presiden RI Jokowi Dodo. Presiden Jokowi menyaksikan langsung balapan ini di sirkuit Mandalika. Yulur, Fabio Kuartarau dan Johan Tarjo juga merupakan pemain nomor satu Indonesia 5. Terdapat pawang hujan Penampilan pawang hujan di sirkuit Mandalika juga banyak disorot Sang pawang hujan juga terlibat dalam aksi sore ini saat hujan menerjang sirkuit Mandalika dan memaksa balapan ditunda beberapa waktu Sang pawang sendiri akar disaparara istiati wulan dari Atom Rara. Aksinya menghentikan hujan di sirkuit Mandalika sore, ini bahkan menarik perhatian para pembalap foto GP hingga Fabio Quartararo mencontohnya.